Tengah ngelinam ya, mana malamnya durung masak. Mana orang di kota ah? Mana mangan, makan? Nah, makan, makan yuk. Malamnya harus masak durung. Durung kayu udah lagi menari malam masa. Kok hari wismateng tak kabari ya bes, aja sesuai ya apa tangga ngeli ini sih <SILENCIO> si, usta, ini orang apa ya? <SILENCIO> terus ngeli namun kak apa tak sampli kak? permen mangga asik mateng ya di situ ya Oh iya, ini Hahaha. Baik, tikun. Oi.